Semangat olahraga untuk memacu diri, maksimalkan kualitas ice mochi yang didukung ribuan kali. Welcome mochi baby. Ice, official ice cream FIFA World Cup Qatar 2022. Kenyangnya ice mochi, semangat harimu. Ice, semangat olahraga, raih kualitas dunia.